Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Suribno kali ini akan belajar bersama Berbagi ilmu Sederhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak belajar bersama Untuk login ke info GTK Untuk mengetahui kevalitan dari Dokumen Tunjangan Profesi Guru Sebelum kegiatan ini kita mulai marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan nanti akan selalu bermanfaat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya alamin. Bapak Ibu semuanya, marilah kita langsung aja kita buka Google Chrome kita. Kemudian, kita ketik di sini: info GTK. Info GTK, ya, ini info kita. Kita klik, kemudian kita login ke bisa langsung login ke GTK ini per orang masing-masing guru atau menggunakan SSO. Kita mencoba menggunakan login langsung ke GTK. Kemudian akan tampil seperti ini. Untuk membuka info PTK, gunakan akun PTK yang sudah diverifikasi sesuai di Dapodik. Maka, akun PTK pada Dapodik ini yang akan kita ketik di sini. Kemudian, passwordnya juga yang ada di Dapodik, kemudian baru login. Kita ketik, kemudian passwordnya kita ketik pula, kemudian login. Kita tunggu. Kemudian muncullah info gtk info validasi data guru ini fungsinya hanya untuk membantu mengguru menampilkan data dari sekolah jika ada kesalahan data proses perbaikannya melalui reporting sekolah masing-masing. Yang ini ya perlu diketahui bahwa uh, ke validan data ini di sini. Ini info anggaran tahun 2021 untuk semester 2 bulan Juli sampai Desember 2021. Di sini. Maka di sini diinformasikan status validasi tunjangan profesi sudah valid menunggu verifikasi dinas Maka di sini ada tulisan data sudah valid menunggu admin tunjangan dinas pendidikan sesuai jenderal untuk mengadil usulan pendititan SKTP jika dalam satu bulan belum diajukan SKTP konsultasikan dengan admin tujulan di Dinas Pendidikan di Kabupaten sesuai dengan kewenangannya demikian informasinya kemudian kita cek satu persatu di sini usia sudah centang semua hijau NPTK valid. Yang perlu dilihat di sini adalah jam linearnya. Total jam linear ada 24 jam. Di sini untuk mengetahui nanti kevalidannya atau tidak bisa dicek di sini. Karena sudah memenuhi standarnya yaitu linear 24 jam maka sudah valid. Di sini juga sudah kevalidannya sudah ada. Sudah tercatat di jenjang tigdas simtun Dinas Kabupaten. Kalau sudah valid ini kita tinggal menunggu SKTP yang diterbitkan oleh kabupaten. Bapak Ibu, selain kita melihat kelengkapan data ini valid atau tidak, di sini ada info terbaru yaitu tentang status verbal ijazah, status verbal ijazah. Nah di sini status verbal ijazah S1 atau timbats Anda belum verbal ijazah, itu. Maka langkahnya pada saat kita membuka info GTK ini wajib untuk memverval ijazah kita karena ini nanti ada hubungannya dengan uh, status di dalam SKTP nanti bahwa yang kita gunakan adalah S1 sudah standar atau sudah linear atau belum maka status verbal ijazah ini semuanya wajib untuk diverval maka langkah berikutnya adalah kita harus mengadakan update caranya langsung aja. Di sini status verbal ijazah S1 tiemba, data verbal terakhir Anda belum melakukan verbal ijazah. Maka langsung aja kita verbal. Di sini ada warna kuning, kita verbal ijazahnya. Kita klik. Kemudian muncul seperti ini, verbal ijazah. Untuk menjaga validitas data ijazah sesuai dengan data yang terdapat pada database perguruan tinggi Dan pangkalan data titik Maka pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah pada link di bawah Ini pada link kuning ini Catatan Verval ijazah ini wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan, Bukan oleh operator sekolah saya tekankan kembali sekali lagi verbal ijazah wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan bukan operator sekolah. Yang kedua, untuk lulusan tahun setelah 2002 pastikan data ijazah anda terdaftar pada pdtikti jika tidak jika data anda tidak terdaftar pada PDT segera koordinasi dengan perguruan tinggi di mana ijazah tersebut diterbitkan Yang ketiga, untuk lulusan sebelum 2002 dapat menggunakan verbal ijazah dengan upload berkas ijazah Yang terakhir, untuk perguruan tinggi yang berganti nama gunakan nama perguruan tinggi yang baru Jika nama perguruan tinggi lama tidak ditemukan Ini keterangannya seperti itu yang perlu ditekankan di sini bahwa verbal ijazah wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan bukan oleh operator sekolah. Ini tujuannya apa? Supaya tidak salah memasukkan ijazah yang dimilikinya. Langsung saja kita verbal ijazah kita. Di sini ada tombol klik. Klik ini untuk verbal ijazah S1 atau D4 Kita klik. Kemudian muncul seperti ini, nama, unit kerja, NPSN. Ini wajib kita cocokkan. Kemudian di sini ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita isikan. Jadi di sini ada perguruan tinggi, kita isikan. Nanti juga program studinya, dan lainnya. Kita isikan perguruan tingginya Sudah muncul universitas terbuka, kita klik, kemudian kita ketik pula di sini program studinya. perguruan tingginya sudah, kemudian program studinya kita ketik di sini. Program studi sesuaikan dengan ijazahnya. pendidikan guru. Ini ada pilihan pendidikan guru pendidikan dasar dan pendidikan guru anak usia dini. Kita ambil pendidikan guru sekolah dasar karena ijazah kita dan guru sekolah dasar. Kemudian kita masukkan NIM kita. Setelah NIM kita masukkan, kemudian di sini lah NIM kita masukkan. Kemudian kita cek di sini. Jadi perguruan tingginya Universitas Terbuka, program studinya Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM-nya Kemudian kita cek. Muncul. Di sini ada tulisan NIM Nama, ya, name, nama tertera di sini nomor ijazahnya, universitasnya dan pergurusinya. Kalau sudah seperti ini, berarti ijazah kita sudah benar, cocok di perguruan tinggi itu sudah terdaftar. Maka langkah berikutnya adalah kita simpan, kita klik simpan di sini. Maka di sini ada tulisan. Data sudah diverval pada tanggal ini. Nama jasa, Tumbang Suripto. Nomor ijazahnya ini. Ningnya, nama perguruan tinggi, tanggal masuk sekolah atau masuk kuliah, tahun 2008 lulus tahun 2010. Berarti jasa kita sudah diverval. Berarti. Inilah kegiatan kita untuk memperval ijazah Nanti agar data kita sudah terdata di titiknya. Demikian Yang bisa saya sampaikan untuk belajar bersama Berbagai ilmu Yaitu membuka info GTK Sekaligus memverval ijazah perguruan tinggi Atau ijazah terakhir kita Semoga bermanfaat